Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat waras selalu rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama Maman Black Kali ini berburu Tugu Garuda Pancasila Yang ada di Desa Nogosari kecamatan Rokangkung Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Ini dia penampakan Tugu Garuda Pancasilanya Kita flashback sejenak Ke tahun 2015 Dimana ini tidak ada sama sekali tulisannya Warnanya pun pudar dan Di sebelahnya itu ada bintang ya. Dan ini kondisi terkini Sudah ada tulisannya lumayanlah, Walaupun tidak ada Lambang-lambang sila Dan kondisinya Cukup Rimbun ya Daerah sekitarnya ini Tampak agak tua bangunan ini. Gak tahu tahun berapa dibuatnya. Bineka tunggal ika terlihat jelas. Tetap kemudian ada tulisan-tulisan silanya Lengkap tanpa lambang sila. Tulisan ini hanya berupa cat ya. Gak timbul. Oke jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Tampak dari samping juga seperti ini, dan dari belakang seperti ini. Saya rasa cukup sekian untuk review Tugu Garuda Pancasila kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras selalu. Rezeki lancar untuk kita semua.